Oke okay, geng, proses pengeluaran mobil All DC ya. Setelah dilakukan proses pemasangan Salah satu dari tim kerosori Jal Ajo Telah melakukan proses pemasangan badan Terus sangat luar biasa So, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana Yang telah berbagi konten ini dan mengklik tombol subscribe-nya terima kasih teman proses pengecatan yang next video sebelumnya yang dilakukan oleh tim Karoseri Zalajo karena saat-saat detik-detik kita akan melakukan proses pemasangan badan truk ini proses pengecatan khususnya di koresori Zalajo jalan bebas kilometer 20 itu bersih rapi dan cleaning. Haha. <laughs> Seperti inilah proses pengecatan yang dilakukan oleh tim karoseri Zal Ajo khususnya di Jalan Bebas Kilometer 20. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang ingin melakukan proses pengecatan, proses pembuatan badam truk Pak Mini L300, silahkan saja datang di Karoseri Zal Ajo Jalan Bebas Kilometer 20. Detik-detik kita akan melakukan Pemasangan bak damtuknya nanti ya Seperti ini. Saling mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk dilakukan pemasangan terhadap badam truk kerja keras kerja cerdas dimengkau dan sebuah hati roh jadi Bro galak nih Inilah nanti mobil kanter ini Super HDX 6,6 all diesel Fuso yang kita akan lakukan proses pemasangan badam truknya nanti Dan itu badam truk yang lagi proses pengecatan Terlebih dulu silakan klik tombol subscribe, like, and commentnya guys. Khususnya di kawasan Izalajo jalan bebas kilometer 20. Luar biasa bersihnya, catnya warna kuning nanti yang kita akan melakukan proses pemasangan bak dump truk bagian belakang itu ya, kita lihat tipe nya Canter, Canter Super HDX 6,6 Cold Diesel, Fuso. Bagi teman-teman yang berminat di luar sana silahkan saja datang langsung di Karosori Zal Aja jalan bebas kilometer 20 Kami akan mengutamakan kualitas pelayanan serta mutu yang sangat berkualitas. Seperti bak yang berada belakang itu, guys. Dan kita review bagian dalamnya mobil ini. Dan ini merupakan proses pemasangan handle waktu. Masih kelihatan bersih, rapi bagian dalamnya. Seperti ini, memang-memang baru. Ya, seperti ini, guys. Mobil condition. Super HDX Emang nyata baru semuanya So, ya? So begitu teman yang berada di luar sana Yang ingin melakukan proses solderan, Silahkan saja datang di Karuseliza Zalajo, Jalan bebas kilometer 20 Dan pada waktu sebelumnya Kita melakukan proses pemasangan askopel seperti ini. Video yang sebelumnya. Skopel. Dan ini bagian tali handle. Untuk pemasang hidrolik nantinya. Ya, seperti ini ya. So, bagi teman-teman yang berada di luar sana, silahkan klik tombol subscribe, subscribe, like, and comment ya, guys. Seperti inilah Mbak Paul Diesel Super HDX 66 teman-teman yang melakukan proses pengecatan Ini detik-detik terakhir Di karsel Rizal Ajo dalam proses pengecatan Pembuatan badam truk Yang nantinya kita akan lakukan proses pemasangan Bagian lantai Kita cat warna hitam Agar tidak terlihat kotor seperti ini geng Proses pengecatan bagian lantai bawah Detik-detik Proses pemasangan Bak Dam Truk Seperti ini Kita lakukan proses pemasangan nantinya pemasangan badam truk pada hari ini. Ya, lanjut. Terus. Bro-bro, di titik pemasangan badam truk. Terus. Lanjut. Terus. Terus. Terus. khususnya di keresori kita lanjut jalan bebas kilometer 20 <tuh> hai hai> iya lanjut <tuh hai> siap Oke, okay, Proses Kuma Samba Truk, khususnya di Kros Rizal jalan bebas kilometer 20. Proses menaiki dongkrak pada malam hari ini. Bagian bawah terlebih dahulu. khusus-mobil kita... khusus super ero mobil superdex 6,6 cold diesel proses pemasangan Dua puluh empat, khususnya di empat, dua Jalan Bebas kilometer 20. bagi teman teman atau rekan rekan yang berada di luar sana silakan untuk mengorder Naik usai badan truk, ya akan dibutuhkan berupa dongkrak dan benda segi empat. setiap detik pemasangan bak dam truk seperti inilah proses pemasangan bak dam truk di karusori Zak Ajo pos jalan kilometer dua khususnya perangkapan pada malam hari berupa dongkrak balok untuk sebagai penunjangnya bagian bawah wow hampir jatuh <tuh> Ini dilakukan agar bagian titik-titik tertentu dapat keseimbangan antara bagian bak dengan batang bagian bawah atau tulang dari bak dan truk seimbang. Proses pemasangan. Bagian ke bawahnya Oke, okay, geng. Lanjut proses pembukaan. Bagian Halo buru-buru banyak dah Proses pengerjaan untuk pemasangan bagian lantai. <tuk> Ya, diturunkan secara perlahan-lahan. Ya. Alat bantu digunakan dongkrak untuk menduduki. pemasangan mbak damtruf sore geng agak gelap sedikit oke gengs bagi teman teman yang berada di luar sana silahkan untuk klik tombol subscribe like dan komennya ini merupakan sebuah detik dari pemasangan mbak damtruf pada malam hari ini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 Terima kasih banyak atas langganannya. Semoga esok dan esok tetap berlangganan terhadap karsolidal ajo. Terima kasih banyak dan see you next time. Oke, okay, geng, proses mengeluarkan mobil. All decent. Setelah dilakukan proses pemasangan, next time. banyak